Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Dari sekian banyak aplikasi yang terinstal di HP Oppo kalian, tentunya ada beberapa yang menyita ruang penyimpanan dan mungkin kalian tidak akan mengetahui aplikasi mana saja yang telah menyita ruang penyimpanan tersebut. Nah, untuk bisa mengetahuinya, ada cara yang sebenarnya sangat mudah sekali ya. Silahkan kalian simak videonya. Langkah pertama, silahkan kalian buka menu pengaturan yang ada di HP kalian seperti ini. Kemudian scroll ke bawah dan cari tentang ponsel. Ini dia. Maksudnya tentang perangkat ya. Kemudian di sini kita pilih penyimpanan. Tunggu beberapa saat sehingga penghitungan data selesai. Oke, jika sudah, kemudian pilih aplikasi. Oke, berikutnya akan ditampilkan untuk aplikasi yang menyita ruang penyimpanan di HP kalian. Dari urutan paling atas sehingga ke bawah. Di sini paling atas adalah aplikasi edit video CapCut, ya. Kita buka. Nah, di sini untuk mengosongkannya, tinggal kita pilih hapus data. Tetapi tentu saja, data yang ada di CapCut kalian akan terhapus, ya. Nah, ini adalah aplikasi CapCut. Biasanya dia menyimpan project yang banyak, ya, sehingga untuk datanya menjadi banyak. Dan kalau projectnya sudah selesai, maka bisa dihapus secara langsung, tidak usah takut lagi. Jadi, untuk membersihkannya, tinggal kita lakukan hapus data. Dan sekarang, untuk aplikasi yang menyita ruang tersebut sudah berhasil dinonaktifkan, dan untuk data sudah dihapus, dan kalian bisa menggunakannya kembali. Oke, jadi untuk menghapus data ini, kalian perlu hati-hati ya, karena bisa jadi untuk datanya tersebut penting. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.